Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala wa mawala, wa wa illa wa ba'du. muslimin Jamaah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah pada malam hari ini Kembali Allah subhanahu wa ta'ala Pertemukan kita di masjid Jabal Arafah Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan pahala kepada yang membangunnya Dan tentunya juga Kita yang senantiasa memakmurkannya Di masjid yang kita cintai bersama ini Pembahasan pada malam hari ini adalah pembahasan yang cukup menarik untuk kita bahas karena Bicara tentang akidah Salah satu keimanan kita Kepada hari akhir Salah satunya bicara tentang Adanya Ya'juz dan Ma'juz Tetapi kisah Ya'juz dan Makjus juga sangat erat Kaitannya dengan seorang raja yang sangat besar Yang Al-Quran Mengkisahkan walaupun hanya Sedikit Yakni tentang raja Zulkarnain Qarnay Masyurah muslimin yang dimuliakan Allah SWT Sebelum saya menceritakan Tentang hubung kait Antara Ya'juz Dan juga Ma'juz dengan Dhu'l Qarnain Maka saya akan urut kisah ini berdasarkan Al-Quran Yang terdapat dalam Suratul Kahfi Namun sebelumnya saya ingin menjelaskan tentang siapa sebenarnya Raja Dhu'l itu Kenapa disebut Dhu'l Hidup di zaman siapa dia? Kemudian apa sepak terjangnya dan apa hubung kait beliau dengan Yakjus dan juga Makjus? Masyurul Muslimin yang dimuliakan Allah Azza Wajalla. Kita tahu bahawa kalau kita menceritakan kisah-kisah dalam Al Quran maka akan dapat pelajaran yang bisa kita petik di dalamnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman sendiri laqad kana fi qisasihim ibratun liulil albab. Dan sungguh pada kisah-kisah yang diceritakan dalam Al-Qur'an itu ada pelajaran besar. Khususnya kita yang memiliki akal yang sehat bahkan salah satu faedah kenapa Allah Subhanahu wa taala banyak mengkisahkan kisah-kisah dalam Al-Qur'an berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla wa qul lanaqussu 'alaika min ambail rusul manutsabbitu bihi fuada dan begitulah kami kisahkan kepadamu ya Muhammad Tentang habar-habar para utusan Tidak lain dan bukan hanya untuk menetapkan dan memberikan ketenangan kepada hati Karena dengan kisah-kisah dalam Al-Quranul Karim Banyak pelajaran yang diambil oleh Rasul sepanjang perjalanan dakwahnya Dan itu juga berlaku kepada kita umat. Ma'asyurul muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Bicara tentang kisah Dhulqarnain dulu Sebelum kita masuk kepada kisah Ya'juz dan Ma'juz Kisah Dhulqarnain ini Sebenarnya Dikisahkan dalam Al-Quran Karena ada sebab turunnya Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang musyrik itu berupaya untuk mencegah dakwah Rasul dengan berbagai macam upaya. Salah satunya dengan cara mencari orang yang cerdas, orang yang berilmu untuk meruntuhkan dakwah. Jadi mencari dalil kepada orang alim. Tapi bukan untuk mencari kebenaran Tapi mencari pembenaran Untuk meruntuhkan dakwah Jadi orang-orang musyrik itu orang-orang bodoh Karena tidak diturunkan kepada mereka Kitab-kitab dari lagi Berbeda dengan orang Yahudi dan Nasrani Diturunkan padanya Taurat dan Injil sehingga orang-orang musyrik ini, pembesar-pembesar mereka datang ke Madinah, kemudian bertanya kepada orang Yahudi tentang sosok orang yang mengaku nabi di daerahnya. Maksudnya, Nabi shallallahu alaihi wasallam, maka orang-orang Yahudi mengatakan kepada orang-orang musyrik, "Kalau memang orang yang mengaku nabi di daerahmu betul-betul seorang nabi." Tanyakan kepadanya tiga perkara. Kalau dia sanggup menjawab, berarti dia seorang nabi. Tapi kalau dia tidak sanggup menjawab, dustakan kenabiannya. Apa tiga soalan yang akan ditanyakan? Yang diajarkan orang-orang Yahudi kepada orang-orang musyrik untuk ditanyakan kepada rasul. Yang pertama, akbirna. Tanyakan kepada orang yang ngaku Nabi itu Tentang beberapa anak muda Di zaman awal-awal Yang mereka memiliki kisah yang ajaib Siapa anak-anak muda itu? Kemudian yang kedua An rajulin, wa Tanyakan juga kepada orang yang ngaku Nabi itu tentang seorang laki-laki Yang berkeliling dunia Sampai ke arah barat Dan sampai ke arah ujung daripada tim Kemudian yang ketiga Akhbirna anirruh Wa tanyakan juga kepada dia tentang apa itu ruh akhirnya orang-orang musyrik sudah mendapatkan apa yang mereka kehendaki untuk ditanyakan kepada Nabi Alaihi Wasallam bukan untuk mencari kebenaran tidak mereka hanya hendak menghalang-halangi dakwah rasul saja supaya didustakan manusia. Akhirnya para pembesar Quraisy sampainya di Mekah. Mereka datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengatakan, Ya Muhammad, sesungguhnya kami memiliki tiga soal. Kalau Engkau sanggup menjawab, maka Engkau adalah seorang nabi aman nabi Pasti kami akan beriman kepada. Tapi kalau engkau tidak sanggup menjawab, memang engkau ini nabi palsu pendusta. Akhirnya nabi shallallahu mengatakan, silahkan tanyakan saja. Maka kemudian orang-orang musyrik ini bertanya tentang tiga soalan tadi. Saking senangnya nabi shallallahu 'alaihi wasallam, kalau seandainya rasul bisa menjawab tiga soalan itu mereka akan beriman. Nabi saw. wasallam menjanjikan dengan kata-katanya sauh birukum Besok saya kabarkan jawabannya. Dan Nabi saw. Lupa mengatakan InsyaAllah Saking senangnya Nabi saw. Sampai tidak mengatakan InsyaAllah hanya mengatakan baik, besok saya akan jawab pertanyaan rupanya gara-gara Nabi SAW tidak mengucapkan insya Allah akhirnya Allah uji keesokan harinya tidak ada Jibril yang datang memberitahu jawabannya satu hari dua hari lima hari sepuluh hari sampai 15 hari sehingga mulai orang-orang musyrik menganggap bahwa Nabi ini seorang pendusta khianat janji malah diingkari dari situlah Nabi SAW sesak dadanya. akhirnya pada hari ke-15 Malaikat Jibril turun dan menurunkan surah Al-Kahfi dan ini sebagai jawapan Adapun anak-anak muda yang berada di zaman awal yang mereka terjerembab dalam gua mereka adalah ashabul kahfi yang Allah firmankan am hasibta anna ashabal kahfi warqim kanu min ayatina ajaba Apakah engkau mengira bahwa Anak-anak muda yang terjerembab dalam Al-Kahfi Gua yang dalam itu war rokim, rokim itu papan Yang ada nama-nama As-Sabul Kahfi itu disebut war Dan itu tertera di dinding Depan Gua Al-Kahfi itu Dan mereka adalah tanda-tanda Kebesaran kami yang luar biasa Yang ajaib Adapun anak muda yang berkeliling dunia sampai mencapai ujung barat dan ujung timur, ujung selatan dan ujung utara adalah Dzulkarnain di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman yas'alunaka 'an dzilqarnaini Kul sa'atlu 'alaykum minhu dzikra mereka bertanya-tanya kepadamu tentang siapa Zulkarnain. Kata Allah, katakan ya Muhammad kepada mereka Saya akan cerita Saya akan bacakan Kepada kalian sedikit dari cerita Zulkarnain. Kata-kata minhu, itu menunjukkan sedikit Karena memang Al-Quran tidak panjang lebar menceritakan Zulkarnain, Tidak sebagaimana cerita Ibrahim cerita Nabi Musa dan yang lain hanya cuplikan kecil tapi itu sudah menjawab pertanyaan orang-orang Quraisy adapun ruh maka Allah katakan yasalunaka anir ruh qulir ruhu amri rabbi mereka bertanya tentang ruh katakan ruh itu urusan Rabbmu karena ruh itu sampai hari ini walaupun teknologi sudah canggih, nggak ada yang bisa mendeteksi ruh itu seperti apa. Sehingga ruh itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini, khutbah ini dimuliakan Allah Azza wa Jal. Sebab cerita Dul itu dari sebab turunnya ayat ini dari pertanyaan orang-orang Quraisy -orang dan Subhanallah. ikhwan Gaya dakwah orang-orang Quraisy itu Ditiru oleh sebagian orang-orang yang tidak suka dengan dakwah Terkadang ada orang jahil Dia ingin menghancurkan dakwah Caranya apa? Bertanya kepada orang alim Tetapi yang tidak sepakat dengan orang alim yang hendak dijatuhkannya Dia hanya minta fatwa saja Setelah dapat fatwa bukan diamalkan Tapi untuk menjatuhkan lawan makanya banyak orang-orang alim yang alimnya itu bukan untuk memperbaiki manusia terkadang untuk memecah belah manusia dan mereka adalah ulama' su' ulama' ulama' yang jelek ma'asyur muslimin yang dimuliakan Allah Azza cerita tentang Dhulqarnain Dhulqarnan ini menjadi khilaf para ulama' Apakah dia seorang raja? Apakah dia malaikat? Apakah dia seorang wali? Karena memang kisah al ini kisah yang unik sekali. Bahkan Al-Imam Qatadah rahimahullahu mengatakan bahwa di dunia ini tidak ada penguasa yang mampu menguasai sebagian besar dunia, kecuali hanya empat orang saja, yang dua mukmin dan dua kafir. Pertama, yang mukmin adalah Raja Sulaiman. Sulaiman menguasai sebagian besar dunia. Kemudian, yang kedua, Zulkarnain. Adapun yang kafir, yang pertama adalah Namrud, dan yang kedua, Buhtun Nasr. Ada yang mengatakan, Al Iskandar, Al makduni tapi yang masyur adalah Buhtun Nasr. Dan keduanya kafir, baik Namrud, ataupun Bhukton Nasr yang menghancurkan Palestina itu lah salah satunya adalah dia penguasa yang berhasil menguasai barat dan timur, selatan dan utara sehingga kemudian menjadi khilaf apakah dia seorang nabi apakah dia seorang wali ataukah dia malaikat ada yang mengatakan dia adalah malaikat tetapi pendapat ini tentu sangat jauh sekali ada yang mengatakan dia seorang Nabi berdasarkan dohir Al-Quran karena dia diperintah Allah untuk menyampaikan wahyu Allah siapa yang beriman maka akan diperbaiki, siapa yang kufur, maka akan disiksa dan diazah dan nanti saya akan jelaskan tentang rehalah beliau tapi pendapat yang masyhur dan ini pendapat yang banyak dikuatkan para ulama seperti As-Syeh Ibn Uthaymin Rahimahullahu ta'ala Mengatakan bahawa dia adalah Rajulun Saleh Orang yang Sangat soleh sekali Dan dia seorang raja Dan penguasa dunia Itulah Dhulqarnain Lalu hidup di masa siapa Dhulqarnain ini Ada yang mengatakan bahawa Dhulqarnain ini Hidup di masa Nabi Khidir Bahawa Khidir pernah berjumpa dengan Zulqornaid Di Baitul Maqdis Kemudian diangkat menjadi menterinya Menjadi penasehatnya Akhirnya Zulqornaid pun keliling dunia Bersama Khidir Ada yang berpendapat seperti ini Tetapi pendapat ini dibantah oleh para ulama yang banyak Apalagi pendapat ini sampai mengatakan Khidir tidak mati sampai hari ini. Kemudian yang kedua dan ini yang dikuatkan para ulama, juga dikuatkan oleh Imam Ibnu Sa'imin rahimahullah taala bahwa Zulkarnain itu hidup di masa Nabiullah Khalilur Rahman Ibrahim alaihissalatu wassalam. Jadi ia hidup di masa Nabiullah Ibrahim bahkan dia pernah tawaf bersama Ibrahim dan juga Ismail di Kaabah Bahkan dikatakan Ibrahimlah yang menjadikan Dhul Qarnain ini masuk ke dalam agama tauhid. Yang dengan itu akhirnya Dhul Qarnain berdakwah keliling dunia. Ini salah satu pendapat al-Imam Ibnu Usaimin, rahimahullahu taala dalam fatwa nur ala darbi Di mana Ibnu Sa'imin mengatakan huwa malikun salihun Kana ala ahdil khalil Ibrahim Dia adalah raja yang saleh hidup di masa Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wasalam wa yuqalu annahu tafa ma'ahu bil fallahu a'lam bahkan dikatakan dia pernah tawaf bersama Ibrahim di Baitullah Allahu ala itu perkataan dari Imam Ibn Utsaimin rahimahullahu taala muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa baik kenapa dia disebut dzulqarnain Zul itu artinya pemilik qarnain itu dua tanduk Kenapa disebut Pemilik dua tanduk Ada yang mengatakan bahwa Kenapa Raja tersebut Digelari pemilik dua tanduk Atau dalam bahasa Arabnya Zulkarnain? Pendapat yang pertama Karena dia memakai mahkota Dan dalam mahkotanya itu Berbentuk dua tanduk jadi, ada tanduk dalam mahkotanya dari kanan dan kiri dari tembaga. Ada yang mengatakan disebut Zulkarnain karena dia pernah dipukul sebelah kanannya, kemudian mati dan terluka, kemudian Allah hidupkan kembali, kemudian dipukul lagi oleh kaumnya kemudian mati dan kemudian dihidupkan kembali ada yang berpendapat seperti itu ya terima saja namanya pendapat makanya disebut ada yang mengatakan karena bentuk kepalanya seperti dua tanduk ada tanduknya di kepalanya dan tentu ini baik sangat jauh dan pendapat yang terakhir inilah yang banyak dikuatkan para ulama disebut Dul karena dia ketika berdakwah mengajak manusia ke dalam Tauhid maka dia berjalan ke arah barat sampai ujung terbenamnya dan ke arah timur sampai tempat terbitnya dan tempat terbit serta tempat terbenamnya itu disebut kornai syaitan dua tanduk syaitan makanya nabi sallallahu alaihi wasallam melarang jangan solat ketika terbit matahari dan ketika terbenam matahari karena ketika itu muncul dua tanduk syaitan maka ketika Dhul berdakwah sampai ujung barat Sampai terbenam matahari Bahkan sampai ujung timur sampai terbitnya matahari Berarti dia melakukan kedua perjalanan Kedua tanduk syaitan Sehingga akhirnya dia digelari Sebagai raja pemilik dua tanduk Ataupun Dhul Qarnain. Ini yang paling akrab mungkinnya yang paling dekat berdasarkan Nas Al-Quran bagaimana perjalanan beliau ke ujung barat dan timur itu mahasurah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wajalla. perjalanan Zulkarnain ini adalah perjalanan yang luar biasa seorang raja yang seluruh kekayaannya seluruh hidupnya hanya untuk mengajak manusia kepada Tauhid. makanya kalau kita cerita para raja saya kira di negeri kita saja cerita para raja banyak itu. ada raja Majapahit, ada raja ini raja itu, di negeri kita paling banyak cerita raja itu kata Syekhul Islam Ibn Taymiyata rahimahullahu ta'ala sesungguhnya apabila kita cerita tentang Raja Dhul Qarnain, Sesungguhnya tidak ada kisah yang lebih indah Yang lebih baik Melebihi kisahnya Raja Dhulqarnain Karena banyak ibrah dan pelajaran Bahkan Kisah Dhulqarnain ini Sangat menginspirasi bagi dakwah Nabi SAW Karena turunnya cerita Dhulqarnain ini Di saat Sulit-sulit Nabi dalam berdakwah. Jadi ketika Nabi saw mengalami keperitan dakwah, kesulitan dakwah, tiba-tiba Allah subhanahuwata'ala turunkan ayat dan menceritakan tentang kisah Zulkarnain seolah-olah turunnya ayat ini memberikan solusi kepada Nabi saw dalam dakwahnya. Bahkan disebutkan oleh Safiul Rahman Al Mubarakfuri. Dalam sila nabinya ada pelajaran besar. Kenapa kisah Dulkornain ini diturunkan kepada Nabi saw di saat kesulitan Rasul dalam berdakwah? Apa hikmahnya? Beliau mengatakan seolah-olah Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan kepada Rasul bahwa kelak kekuasaan Rasul saw akan sama dengan kekuasaan Zul Ketika Zul berkuasa sampai ujung barat dan timur, maka kelak juga apa yang dibawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun akan sampai kepada ujung barat dan timur. Maknai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Inna Allah Zawali Al Ardu Faraytum Asharikha Wa Magharibha sesungguhnya Allah lipatkan bumi kata Nabi saw kepada aku sehingga aku melihat ujung barat dan ujung timur pada Rasul tidak pernah seperti dulu ke ujung barat dan timur kan Rasul tidak pernah ke Indonesia saja nggak pernah tapi Nabi saw diperlihatkan ujung barat dan timur seolah-olah kekuasaan Nabi saw akan sampai ke ujung barat dan ujung timur dan itu menjadi sebuah kenyataan. Islam hari ini berada di mana-mana di daratan Eropa, Afrika, Asia, semua ada Islam. Mahyosro Muslimin yang dimuliakan Allah azza wajalla. Itulah hikmahnya tentang kisah ini diturunkan kepada Nabi saw. Adapun tentang nasab beliau nasabnya Zulkornain ini siapa Zulkornain ini siapa namanya keturunan siapa dia ada yang mengatakan bahwa Zulkornain ini satu di antara raja-raja Yaman artinya dia bukan raja di luar daripada Arab tapi Zulkornain itu raja Arab karena berasal dari Yaman karena rata-rata raja Yaman itu kalau menggelari rajanya selalu diawali dengan kalimat zu seperti zu Nuas yang pernah menguasai Himyar Yaman yeah. maka raja-raja yang diawali dengan kalimat zu berarti menunjukkan raja itu adalah raja Yaman dan dia keturunan dari kabilah Qahtan dan kabilah Qahtan itu keturunan daripada Nabiullah Dawud alaihi salatu wassalam dan ini pendapat yang kuat karena banyak orang-orang yang kemudian meneliti, membaca berusaha untuk menggali siapa Dur ini itu sehingga kemudian muncul Katanya, Zulkarnain itu adalah seorang raja yang pernah hidup di Cina, dan tembok yang dibangun untuk mengurung Yajus dan Makjus itu. Ya, tembok Cina itu ada yang berpendapat seperti itu, sehingga kemudian orang-orang mengatakan, "Ya, dan Makjus itu orang Cina karena temboknya di sana." Satu, ada yang mengatakan bahwa Zulkarnain itu satu raja yang pernah menguasai Persia, dan ada juga yang mengatakan bahwa Zulkarnain adalah Iskandaria, Al-Makduni, Al-Yunani, murid daripada Aristoteles. seorang pencetus filsafat Yunani. Dan ini ada ulama yang mengatakan seperti dan ini banyak sekali yang mengatakan bahwa Zulqarnain itu adalah Iskandaria al makduni Al-Yunani yang pernah menguasai Cina, menguasai India, kemudian juga pernah menguasai Persia dan Romawi. Jadi, kekuasaannya besar Iskandariah Yunani, Al-Makduni. Tapi pendapat ini dibantah para ulama Salah satunya adalah Al-Hafid ibnu Hajar. Rahimahullah, ta'ala membantah kenapa. Karena jarak antara munculnya raja dulu dengan Iskandariah Al-Makduni Al-Yunani ini jauh sekali. Iskandaria ini datang setelahnya 2000 tahun Karena dia hidup di zaman yang dekat dengan Isa bin Maryam Dan dia adalah Murid daripada Aristoteles Yang kedua bantahannya Al Iskandaria al-makduni atau al-yunan ini Dia seorang kafir tetapi ذُلْقَرْنَيْن adalah raja yang beriman bukan raja kafir yang ketiga ذُلْقَرْنَيْن orang Arab adapun iskandariyah al-maqduni al-yunan bukan orang Arab tapi orang Mesir dan inilah yang kemudian dikuatkan oleh Al-Hafidh -Al ibnu Hajar Al-Hafidh ibnu Katsir dan juga al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala membantah pendapat bahwa Dhul Qarnain itu adalah raja Iskandaria al-Maqduni al-Yunan karena itu hidup di zaman mendekati Isa bin Maryam sementara pendapat yang kuat sebagaimana dikemukakan oleh al-Imam Ibnu Utsaimin bahwa Dhul Qarnain itu hidup di masa Ibrahim enggak ketemu dari sini Zulkornain, Zulkornain, Raja Iskandaria, Iskandaria, tidak ada hubung kait antara Iskandaria dengan Zulkornain. Ada sebuah asar dari turjama Qur'an Abdullah bin Abbas radhiyallahu Walaupun asar ini fihi nadar, ada pandangan para ulama bahwa usia dakwah daripada Zulkarnain itu 500 tahun. 500 tahun dia berdaul. Dan wajar, karena usia zaman dulu kan panjang-panjang. Lain dengan usia umat sekarang. Pakai di zaman itu, pernah ada seorang wanita, menangisi anaknya yang meninggal. Dia menangisi, menangis di kuburan karena meninggal anaknya. Saking sayangnya kepada anaknya dia menangis di kuburan Akhirnya dikatakan kepada Ibu tersebut Kenapa anda menangis wahai ibu Maka ibu itu mengatakan Ya aku baru saja kemalangan Anakku meninggal dunia Baru saja anakku meninggal dunia Dan aku sedih karena peninggalannya. Akhirnya kemudian ditanyakan Berapa usia anakmu yang meninggal itu Maka ibu tersebut mengatakan Sittina sana Enam puluh tahun 60 tahun masih bayi Di zaman dulu Kalau di zaman sekarang Janggutnya sudah sampai Pusat, dah kakek 60 tahun dah mau mati Akhirnya orang ini mengatakan Jangan sedih wahimu Karena kelak akan datang sebuah umat Yang usianya itu Baina situna wasaba'in Baina sitina wasaba'in Antara 60 sampai 70 tahun saja Dan itu usia kita umat Islam Maka sang ibu tersebut Sontak saja kaget Dan merasa heran Dan mengatakan umrahum, Kalau Allah berikan umur mereka yang 60 tahun kepadaku Aku akan jadikan 60 tahun itu Untuk sekali sujud Kepada Allah subhanahu wa ta'ala lihat ya. ya usia dulu panjang-panjang sehingga wajar kalau Zulqornai juga keliling dunia sampai 500 tahun berarti usianya di atas itu kan ini satu cerita namanya asarnya fihin nazar ya bisa benar bisa salah karena ada penelitian tentang riwayat karena dalam Al-Quran sendiri tidak disebutkan secara detil karena boleh jadi karena tidak Tidak ada manfaat penyebutannya Akhirnya Al-Quran hanya menyebutkan Hal-hal yang penting Yang bisa dijadikan ibrah dan pelajaran bagi pembacanya Taib Itu sedikit mukadimah tentang siapa Zulqarna ini Di dalam Al-Quranul Karim Tepatnya surah Al-Kahfi Ayat yang ke-83 Ayat yang ke-83 Allah katakan Yasalunaka 'an dzulqarnain. Mereka bertanya-tanya kepadamu ya Muhammad tentang siapa dzulqarnain itu. Qul sa'atlu 'alaykum minhu dzikara. Katakan ya Muhammad, saya akan bacakan kepada kalian minhu dari sedikit kisahnya saja Zikra penyebutan Tidak banyak hanya sedikit Dan begitulah Allah subhanahu wa ta'ala Terkadang Allah subhanahu wa ta'ala Menyebutkan kisah-kisah para nabi Ada yang panjang lebar Dari kecil remaja dewasa sampai tua Dijelaskan Seperti Ibrahim aligis salatu wassalam Seperti Nabiullah Musa aligis salatu wassalam Diceritakan dari kecil sampai tua ada yang diceritakan secara global saja Salah satunya adalah kisah Zulqarnain Hanya cuplikan saja Tapi ada nabi-nabi yang kita kenal namanya Termasuk salah satu nabi daripada nabi-nabi 25 nabi dan rasul Yang disebutkan nama dalam Al-Quran 18 namanya terdapat dalam surah Al-An'am dan lebihnya tersebar dalam beberapa surat Sehingga sempurna 25 nama Nabi dan Rasul Itu pun tidak semua diceritakan Seperti Zulkifli, Tidak ada ceritanya Hanya namanya saja disebut Ia sah Ada enggak, mana namanya disebut Tapi tidak ada ceritanya dalam Al-Quran Baik sedikit ataupun banyak Dari sini menunjukkan bahwa Allah berfirman Allah mengatakan rusu wa rusulan qad qasasnakhum alayka min qablu wa rusulan lam naqsushum alayka wa kallamallahu musa taklima dan ada rasul-rasul yang kami ceritakan kisahnya tapi ada juga rasul-rasul yang kami tidak ceritakan kisahnya tapi kita wajib beriman adanya para rasul dan nabi itu. Maka muslimin yang dimuliakan Allah SWT. Kemudian Allah mengatakan Inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli shay'in sababa. Inna sesungguhnya makkanna sesungguhnya kami makkanna lahu. Sesungguhnya kami telah memberikan kekuasaan Lahu kepada siapa Dhulqarnain Makan itu artinya Kekuatan Kekuasaan, kehebatan Untuk menjadi raja Apa sebabnya Sebabnya Wa atainahu min kulli Dan kami telah memberikan kepada Dhulqarnain ini jalan untuk mencapai segala sesuatu yang dike, dikehendakinya jadi kalau Sulaiman ingin membangun sesuatu dia sudah punya para arsiteknya kalau dia ingin menyerbu sebuah kaum sudah siap para tentara-tentaranya kalau dia ingin membuat pengairan kalau di Batam mungkin kayak ATB gitu kan sudah ada ahli airnya kalau ingin membuat jalan sudah ada ahli jalannya kalau ingin membuat persenjataan, sudah ada ahli senjatanya. Pokoknya, segala sesuatu yang dikendaki Zulkarnain ada jalannya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada Zulkarnain untuk kepentingan dakwah. Nih, yang menjadikan Allah, lahu fil ar kami berikan kekuasaan yang besar di permukaan bumi kepada Zulkarnain. Dan ini sebuah pelajaran. Bahwa kalau seorang penguasa ingin berkuasa dengan kuat Dan tidak bisa ditumbangkan Maka dia harus mengikuti firman Allah Azza wa Jal Dia harus punya orang-orang pakar-pakar harus dekat dengan dia Pakar ekonomi, pakar politik gitu kan Pakar hubungan antara dalam negeri dan luar negeri, dan pakar-pakar yang lainnya. Kalau dia memiliki pakar-pakar itu dan sesuai dengan bidangnya, maka dia akan kokoh menjadi penguasa. Tapi kalau dia kemudian mencomot menteri asal saja, yang men yang penting bapak senang, umpamanya ya, atau mengambil orang-orang dekat yang penting mendukung dia, nah itu tidak akan. Inna lahu fil Jadi betul-betul harus orang-orang ahlinya seperti Dulkornain, baru penguasa itu akan kuat kekuasaan. Kemudian Allah mengatakan faat maka mulailah Dulkornain mengikuti satu jalan. Ingat perjalanan Dulkornain dalam berdakwah ini banyak sekali, banyak sekali tapi Al-Quran hanya menceritakan tiga perjalanan dakwahnya saja karena ini yang paling vital yang paling penting dan banyak pelajaran yang kita bisa petik, khususnya bagi anda para penguasa karena ini seorang raja kalau anda ingin menjadi penguasa negara hendaklah pelajari kisah Dhul Qarnay. karena ini contoh bagi para raja sebagaimana pernyataan Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyyah Rahimahullahu Ta'ala tidak ada kisah yang terbaik Para raja melebihi kisahnya Dhulqarni Perhatikan perjalanan pertama Allah mengatakan Hatta idha balaga maghribah syamsi Wajadaha taghribu Fi aynin hamiyyatin Wawajada Indaha kauman Kulna ya dhalqarni Imma an tuadzibah Perhatikan ini perjalanan pertama Raja Qarnai hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbenam matahari. Ketika dia sampai kemana Ainim, Ain itu maksudnya lautan Hamiyatin maksudnya yang apa bentuknya seperti lumpur hitam. Jadi beliau mengarah ke arah barat karena terbenam matahari di situ. Terbenam matahari di mana? Di barat. Pertama kali perjalanan Abdul Qarnain kemana? Ke arah barat. Dia berjalan ke arah bahu, dan di sini Allah mengatakan, "Ainin haminya." Maksudnya, ma, lautan yang menghitam seperti lumpur hitam karena begini, ikhwan matahari itu awalnya putih, kemudian semakin mengarah ke barat menjadi kuning, kemudian semakin tenggelam menjadi merah, kemudian ketika tenggelam menjadi hitam karena muncul malam. Itulah disebut ainin haminya, dan disitulah ujung daripada barat karena sudah tidak ada jalan lain. Sudah ujungnya, selebihnya gak ada tanah lagi, lautan semuanya. Lahzur sampai di ujung barat. Disitulah zulfarman. Ikhwan ini, zulfarman itu berjalan ke sana kemari hanya untuk memperbaiki, dan ini percontohan penguasa percontohan presiden percontohan seorang raja walaupun Dulkornen itu sudah kaya raya kaya harta, kaya jabatan, kaya pasukan buat apalagi, sudahlah duduk-duduk saja kan begitu sekarang saja seperti itu baru menjawab, menjabat maaf baru sekelas wali kota atau bupati saja gitu kan Kadang-kadang kalau safar kemana-mana tidur, sih. udah sampai sudah, dia nggak tahu jalannya bolong, ada polisi tidurnya, jalannya rusak tuh nggak tahu nih. Harusnya jangan tidur lihat wah oh, ini jalan perlu diperbaiki, ini jalan nggak bagus nih. Kemudian melewati desa-desa ini kayaknya ada ketertinggalan harus dimajukan nih. Harusnya seperti itu, ya. lah dul ini dia kalau masuk ke sebuah desa dan desa itu ada ketertinggalan dimajukan apa yang kalian butuhkan? kalian butuh kedokteran ha, kami letakkan di para dokter ajarkan mereka kesehatan kalian perlu untuk pembangunan nih, saya letakkan arsitek ajari mereka bagaimana cara membangun rumah dan gedung jadi sifatnya seperti itu Zulqornen ini hanya memperbaiki kalau sudah baik tempat tersebut, daerah tersebut diletakkan orang-orangnya kemudian dia jalan lagi sampai akhirnya sampai di ujung barat ketemu sebuah kaum yang tidak punya agama kaum yang zalim dan tidak ada kezaliman yang paling besar melainkan kesyirikan kaum yang sangat pendosa melakukan keharaman pencuri, pembunuh lah Qarnain ini mendapatkan kaum di arah barat seperti itu ya. makanya Allah mengatakan di salam di dalam ayat ini ya dhalqarnaini wahai dhalqarnain wahai raja dhal Qarnain imma antu azib wa imma antat fihim hus terserah engkau apakah engkau mau menghukum orang-orang jahat ini Orang-orang zalim ini Orang-orang yang tidak beriman ini Ataukah engkau ingin berbuat baik kepada mereka Terserah Maka Dhulqarnain mengatakan Amma man zalim Adapun orang yang zalim Adapun orang yang menyekutukan Allah Yang suka membunuh Yang suka mencuri Yang suka melakukan keharaman Kami akan azab dia Kami akan hukum dia Suma yuraddu ila rabbihi setelah itu kami serahkan kepada Robnya, Fa'yu azibu adaban nukroh Robnya akan mengadab boleh jadi lebih dahsyat dibandingkan adabku kepada mereka. Tetapi sebaliknya, Wa amman aman wa amil asalihan, falahu jaza'an alhusna wasanakululahumin amrina yusra. Adapun yang nurut dengan perintahku akhirnya beriman, beramal saleh, maka mereka akan mendapatkan balasan yang baik dan kami katakan kepadanya dari perkara kami kami mudahkan segalanya jadi kalau memang dia mengikuti dakwah Dhulqarnain mau mentauhidkan Allah mau melakukan amal saleh, mau melakukan amal kebaikan dan mengikuti arahan-arahan Dhulqarnain maka Dhulqarnain akan membangun Korea tersebut, daerah tersebut akan dibangun akan difasilitasi, akan dibangun, dan ditebarkan pendidikan dakwah, pembangunan, dan yang lainnya. Itulah Zulkarnain. Dia tidak diam, dia jalan-jalan ke sana kemari, dan itu salah satu sifat seorang penguasa. Harus jalan-jalan melihat kondisi rakyatnya, lihat Ibnul Khattab, Umar Ibnul Khattab malam-malam di malam-malam keliling melihat rakyatnya sehingga pelajaran karena dia suka jalan malam melihat-lihat rakyatnya baik yang senang ataupun yang susah banyak melahirkan undang-undang kebijakan-kebijakan peraturan-peraturan yang kemudian sangat bermanfaat untuk rakyatnya hanya karena jalan-jalan terinspirasi akhirnya ya yeah. Seperti itu. Dan Umar kalau jalan-jalan melihat rakyatnya tidak bawa wartawan, tidak dilu, tidak dilipu. Besoknya keluar Umar jalan-jalan menyambangi kaum muslimin yang ada di sini bagi-bagi sembako. Gak ada. Umar tidak masuk media. Lain dengan penguasa sekarang, ya. masuk parit saja ada wartawan. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah seorang raja jalan ke sana kemari. Inilah yang pertama perjalanan siapa? Dzulkarnain ke arah barat. Baru kemudian Allah mengatakan, "Summa afba'a Baru kemudian Dzulkarnain berjalan ke arah lain. Ke arah mana? Allah mengatakan, "Hatta idza balagha matla'asy-syamsi" sampai ketika sampai di arah terbitnya matahari kalau tadi terbenam kan matahari kan terbenam itu dari atas bawah sampai terbenam seolah-olah matahari masuk ke dalam laut tidak matahari itu tidak mengelilingi bumi bukan berarti dia masuk arah laut kemudian mengelilingi bumi sampai muncul di arah timur, tidak sebagaimana pelajaran yang ma'ruf antum pelajari di sekolah-sekolah Matahari tidak mengelilingi bumi. Matahari itu menghadap Allah. Sujud kepada Allah hampir-hampir dia tidak diizinkan untuk terbit dari arah timur dan hampir-hampir terbit dari arah barat. Dan kalau sudah demikian, maka kiamat telah dekat. Lahdul Qarnain sampai di ujung matahari terbit akhir artinya arah timur karena terbitnya matahari itu di timur disitulah kata Allah berfirman wajadah yeah. ta'alu ala lam naj min maka Kemudian ketika dia menempuh jalan Dia mendapatkan sebuah kaum Mendapatkan sebuah kaum sekelompok umat Yang kami tidak menjadikan bagi mereka sesuatu yang melindunginya Dari cahaya matahari Umat yang sangat terbelakang Gak punya rumah Gak berpakaian Seperti mungkin di zaman sekarang Kalau Orang-orang primitif gitu ya, orang-orang yang hidup di daerah Amazon, jangan jauh-jauh ke Amazon ya, di Indonesia saja banyaknya. Seperti ada seorang Dai yang belusukan ke hutan-hutan di daerah timur itu, akhirnya masuk Islam gara-gara pakai sabun. Itu pernah ceritanya dengar ya? Masuk Islam gara-gara sabun. Bang, nggak pakai baju? ketemu umat yang seperti itu nggak pakai baju, mungkin hanya pakai koteka saja gitu ya. Dan Subhanallah, nggak punya rumah. Kaum itu udah ada rumah, mereka tidur sembarangan gitu kan, kadang di bawah pohon. Nggak punya rumah. Bukan berarti tidak bisa membangun rumah. Belum sampai ilmu kepada mereka bahwa mereka itu perlu rumah dan bagaimana cara membangunnya nggak tahu itu masalahnya. Dan mereka juga tidak pakai baju, tidak pakai celana, auratnya tanpa. Bukan berarti sebelum, orang-orang itu sebelumnya manusia telanjang tidak. Karena nabi yang pertama kali mengajari untuk menjahit siapa? Nabi Idris. Dialah nabi yang pertama kali mengajari umat untuk menjahit pakaian. Nabi Idris. Tapi bukan berarti sebelum Idris sampai kepada Adam telanjang tidak. Pakai baju juga, cuman mereka bajunya ditempel, tempel ditali-tali gitu saja, tidak dijahit. Lah di zaman Idris itulah mulai ada jahitan, mulai dijahit sininya, dijahit sananya, sampai hari ini berbagai macam ragam, sampai muncul taylor-taylor kan gitu. Tapi yang pertama kali menjahit siapa? Idris. Lah di zaman Dulkorna ini. Ada kaum dari arah timur itu, nggak pakai apa-apa. Auratnya nampak, nggak punya rumah. Kasihan, yeah. kemudian, kazalika wakon Ahad, begitulah. Sesungguhnya, ilmu kami meliputi segala apa yang ada padanya, maknanya akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bagaimana Dhulqarnain diberikan kemampuan oleh Allah untuk memperbaiki umat pelan-pelan Dhulqarnain mengajarkan bagaimana cara membuat rumah kemudian bagaimana cara berpakaian kemudian diajak untuk beriman kepada Allah akhirnya mereka pun beriman kepada Allah lewat dakwah Dhulqarnain dari sini menunjukkan bahwa kekuasaan itu dicapai untuk dakwah Jangan antum memilih penguasa Kalau tidak ada kepentingan kepada agama Itu catatannya Kalau antum hendak memilih penguasa Cari penguasa yang condong ke dalam Islam Yang mau memperjuangkan Islam yang mau mengangkat harkat derajat Para ulama Dan orang-orang yang cinta para ulama Siapa penguasa yang dekat dengan Islam Memperjuangkan Islam Kita pilih Begitu Itu barometernya Kita tidak mengatakan si A ataupun si B Satu ataupun dua Tidak Pokoknya siapa di antara penguasa itu Oh yang satu ini kalau jadi Islam remek nih Islam akan diganti. nih. Kalau yang ini, minimalnya Islam akan baik. Islam tidak akan diganggu. Islam akan jaya. Nah, kita pilih yang cenderung dengan agama, karena memang kekuasaan itu alat untuk berdakwah. Itulah telur karnain, dijadikan alat kekuasaannya untuk berdakwah. Dalam rangka mentauhidkan Allah Mengajak manusia ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala Harusnya seperti itu. Kemudian Yang ketiga dan ini Inti pembahasan kita Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Kemudian Dulkornen memilih jalan yang selanjutnya Setelah ke barat Kemudian ke timur Sekarang ke utara atau ke selatan tapi Allah tidak mengatakan utara atau selatannya antara dua arah itu. Cuman Allah mengatakan hatta idza balag baina saddaini wajada min dunihi ma kauman la yakaduna yafqahuuna qaula. Hingga apabila Dzulkarnain sampai di antara dua buah gunung yang sangat tinggi dan besar dia mendapati di hadapannya sebuah kaum yang hampir-hampir kaum itu tidak paham apa yang diucapkannya, nggak ngerti bahasanya itu, aneh bahasanya, mungkin bahasa kita ini bahasa planet, ngomong apa nih, saya nggak paham. Kita aja di Indonesia, kadang-kadang dialognya orang Jawa dengan orang Medan itu beda kan? beda, kadang-kadang orang Medan gak paham bahasa Jawa, orang Jawa gak paham bahasa Medan sampai saya dengar iklan di radio itu kan aneh-aneh beli es, Pak kata orang Jawa, sampun telas iya, segelas bilang sampun telas dibilang satu gelas Boten nenten ya pakai santan oh, kok tahu kamu orang Medan lihat <laughs> Kadang-kadang gak nyambung tuh yeah. Itu dialog Jawa dengan Medan gak, gak nyambung tuh Sampai dijelaskan Alimam Ibnu Katsir dalam Bidayawan Nihaya Sampai Dul Kornain itu untuk memahami bahasa orang itu memerlukan 10 penerjemah dari satu bahasa ke bahasa berikutnya dari bahasa berikutnya bahasa beri sampai sepuluh bahasa sepuluh benar jemaah Baladul Qarnain paham oh iya maksudnya apa baru tahu dia bahasanya susah dipahami rupanya rupanya Zulqarnain paham keinginan apa keinginannya dikemukakan dalam Al-Qur'an qalu mereka berkata ya Zulqarnain Inna ya wa fil ar, ala an wa sadda. Ini keinginannya dan ini erat kaitannya dengan kisah yajuz dan majuz dan inilah kisah Dulkornain yang ada hubungannya dengan kita kaum muslimin. Kisah yang terakhir ini, pertemuan Dhul dengan kaum yang terakhir ini Ini adalah kisah yang sangat erat Kaitannya dengan kita kaum muslimin Karena kita ini umat yang ada di akhir zaman Kenapa kita ini umat yang ada di akhir zaman? Pertama, karena tidak ada Nabi Setelah Rasul SAW Maknanya tidak ada umat selain umat Nabi SAW setelahnya dunia ini akan dihancur-hancurkan alias ia jizul diminta oleh mereka mereka itu dalam waktu-waktu tertentu datang yakjus dan makjus mereka membuat kerusakan membunuh membantai merampok, memperkosa melakukan anarkis mereka brutal mereka bengis Makanya kelak di akhir zaman Fitnah Ya'juz dan Ma'juz Itu berbeda dengan fitnah Dajjal Dan fitnah keluarnya binatang dari perut bumi Kalau Dajjal fitnahnya apa? Fitnahnya agama Dia dikeluarkan oleh Allah itu untuk memfitnah agama kita Karena dia awalnya ngaku Nabi Berakhir ngaku Tuhan Dajjal tidak akan membunuh kita kalau kita menuhankan dirinya Kecuali kalau kita kufur kepada ketuhanan Dajjal Baru dia bunuh kita Tapi kalau kita beriman kepada Dajjal Justru disenangkan sama Dajjal Antu mau apa Diberi oleh Dajjal Adapun fitnahnya Binatang melata yang akan keluar dari perut bumi Dia tugasnya hanya stempel saja Ketemu orang kafir Di stempel jidatnya eh, Di stempel hidungnya Kemudian gosong menunjukkan alamat dia kafir ketemu orang yang beriman di stempel dahinya bercahaya menunjukkan dia mu'min ketika itu tidak ada nama semua dilupakan dari namanya saya abu meros saya nggak tahu siapa saya sehingga akhirnya orang itu hanya menyebutkan dari tanda yang ada di mukanya mu'min dan kafir dan tidak tersinggung mau kemana mi'min gitu. oh mau ke sawah fir itu saja, gak tersinggung kalau sekarang di kafir-kafirkan orang, tersinggung enak saja kau kafir-kafirkan saya tapi zaman itu tidak lah, fitnanya Yesus dan majus Ma itu beda ini brutal ini dia hanya tahunya merusak bumi saja, membunuh dan membunuh bahkan di akhir zaman bukan hanya membunuh, tapi memakai bangkai orang yang dibunuhnya, kanibal jadi dahsyat fitnahnya itu makanya kaum ini sangat merengek kepada Dhul minta tolong agar Dhul memisahkan mereka dengan Ya'juz dan Ma'juz ini makanya dia mengatakan Ya Dhul Wahai Dhul Inna Ya'juz jawa Ma'juz sesungguhnya Ya'juz dan Ma'juz itu Mufsiduna fil ar dia merusak bumi kata para ulama mentafsirkan Ketika memaknai apa yang dimaksud merusak di situ, ada yang mengatakan yang dimaksud merusak di situ adalah sebagaimana yang dikatakan Wahab Ibn Munabdi bahwa mereka yang aluna kaum milut, pertama mereka itu kaum yang homoseksual. Ini kata-kata Wahab Iban Munabdi. Jadi, kalau sekarang ada orang yang terjangkit penyakit homoseksual berarti pengikut Yakjus dan Makjus itu menurut Wahab iban munabbi. Ingat tuh, jangan sekali-kali mendukung LGBT eh, itu perilakunya Yakjus Makjus itu. Tapi jangan antum katakan tuh lihat Yakjus Makjus. Tengok orang banci, hati-hati ada yajus-majus Nah boleh Ini menjelaskan bahwa Kerusakan dalam ayat al Kahfi tadi Menurut wahabi ibn Nabi mereka merusak bumi Artinya mereka melakukan amalan kaum lut Dan ini tentu sangat jauh penafsiran seperti ini Ada yang mengatakan seperti Atta Al-Hurasani mengatakan Annahum kanu yaktulun mereka suka membunuh dan juga dikatakan Muqatil ibn Sulaiman anakum kanu ya mereka membunuh dan memakan orang yang dibunuhnya kanibal menurut Muqatil ibn Sulaiman dan boleh juga digabungkan tiga-tiganya mereka suka melakukan amalan kaum lut dan mereka suka membunuh membantai, dan mereka juga kanibal memakan orang yang dibunuhnya alias kanibal itulah kerusakannya ada orang makan orang? di zaman sekarang? kan nah, ada juga ya di youtube itu daerah mana itu? pasar jual beli daging orang ih eh, ada juga ya Kutuf ini mulyakan Allah Azza Wajjal. Maka mereka mengatakan, Fahl Najjalulaka kharijan. Bagaimana kalau kami sediakan upah untuk buahai zulkarnain? Ala antajal bainan awabainakum sadan. Agar kau jauhkan kami dengan mereka. Buatkan benteng. Karena mereka datang dari sana. Buatkan benteng supaya mereka tidak menyerang kami lagi. Subhanallah mereka siap menyediakan upah kepada dzulqarnain. Buat apa dzulqarnain ini sudah kaya. Pasukannya banyak, orangnya cerdas, berilmu dan Allah berikan segala sesuatu keinginannya. Buat apa upah? Makanya dzulqarnain mengatakan dengan mengatakan kepada mereka, "Qala makani fihi rabbi khairun." Tidak usah gak perlu kalian memberikan upah apa yang telah Allah berikan dari kekuasaan dan kekuatan ini sudah cukup untukku. Ini kebaikan anugerah nikmat yang luar biasa. gak perlu. Nih, seorang raja harus seperti itu. Jangan menyusahkan masyarakat. Harus memberikan kesenangan kepada masyarakat. Para muslimin yang dimuliakan Allah azza wajalla. Tetapi Zulkarnain mengatakan fa'inuni tetapi tolong bantu aku sediakan orang-orang kuat diantara kalian untuk kerja bakti bersamaku nanti aku akan jadikan antara kalian dengan ya'juz dan ma'juz itu dinding pemisah supaya dia tidak menyerbu kalian lagi inilah jiwa besar seorang pemimpin ya yeah. Membangun sebuah bangunan yang luar biasa Yang belum pernah dibangun orang-orang sebelum dan setelahnya Bahkan Bangunan itu sendiri tidak tahu siapa yang tahu Tidak ada yang tahu Sampai sekarang kan tidak ada yang tahu Walaupun berbagai macam ilmuwan meneliti Dengan kecanggihan alat-alat di zaman sekarang dengan teknologi transportasi yang memudahkan mereka untuk berpindah satu negeri ke negeri yang lainnya, sampai sekarang masih gaib, masih belum ditemukan agak-agak kira-kira saja. Mungkin di sini, mungkin di situ, sampai-sampai Imam Ibnu Qadir meriwayatkan sebuah kisah raja Abbasiyah. Di mana raja Abbasiyah itu, mereka mengirimkan pasukan untuk mencari di mana bentengnya yang dibangun dulu, Kornein ketika mengurung Yajus dan Majus, mengirim delegasi, dan dikatakan oleh raja Al-Wasik ketika itu sebagai penguasanya, sebelum kau ketemu benteng itu, jangan pulang akhirnya berangkat tuh pasukan itu. Dari satu negara ke negara berikutnya, dari satu daerah ke daerah berikutnya. Menyeberangi lautan, menyeberangi gunung dan begitu seterusnya. Sampai akhirnya selama dua tahun baru ditemukan benteng tersebut. Tapi Ibnu Katsir sendiri tidak menyebutkan sanad riwayatnya. Sehingga tidak bisa dijadikan pegangan kisah ini. Allahu alam ada di mana? Yang jelas sudah ada. Ya walaupun sebagian para ulama seperti Lajnah Daima dan juga Syekh Bin Bas rahimahullahu ketika ditanya tentang di mana sebenarnya benteng yang dibangun Zulkarnain itu yang mengurung padanya Ya'jus dan Ma'jus dan akan keluar di akhir zaman maka Syekh Bin Bas hanya mengatakan Min Kibalil Masyriq dari arah timur maksudnya kota Madinah kalau Antum berada di Madinah ke arah timurnya kemudian diisyaratkan ke daratan Cina ke daratan Cina ada yang mengatakan bahwa benteng itu terletak di daerah daratan Armenia ada yang mengatakan Adri Bajarnia di daerah Gorgia ya sebagian ulama mengatakan seperti itu tetapi sekali lagi tidak bisa ditegaskan seperti itu cuman dari arah timur apakah Cina tidak ya majus-majus bukan Cina walaupun ada sebagian orang yang melihat ciri-ciri daripada hadis Rasul kok ciri-ciri itu melekat kepada orang-orang Asia orangnya pendek mukanya bulat matanya sipit Jangan-jangan saya boleh <laughs> Bukan Ya'jus dan Ma'jus itu belum keluar Kalau Cina sudah keluar dari dulu ya. Di mana-mana Dia belum keluar Dan dia dibalik tembok Dan kelak akan dikeluarkan Allah di akhir zaman Bukan sekarang Di akhir zaman Karena Ya'jus dan Ma'jus itu Allah keluarkan setelah Allah hancurkan bentengnya Itu ketika setelah Isa bin Maryam turun Itu pun pasca terbunuhnya Dajjal Dajjal dibunuh dulu Baru setelah itu selang beberapa waktu Isa dan kaum muslimin diuji lagi oleh Allah Tiba-tiba runtuh Daripada apa yang sudah dibangun dulu kornain Satnya ini Bendungannya ini, bentengnya ini, akhirnya dari situ mengkuli hadabin yang silun, maka mereka keluar dari benteng itu seperti bah yang turun dari bukit, akhir banyaknya gitu, keluar sepertinya Karena dalam riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu an diantara mereka Yakjus dan Makjus itu dikisahkan bahwa tidak mungkin mati seorang ya'jus dan ma'jus itu kecuali kalau seandainya mereka telah mendapatkan seribu keturunan baru mati jadi kalau seandainya keturunannya sudah seribu baru dia mati itu dalam sebuah adhan makanya wajar kalau jumlah mereka baik ketika Adam alaihissalatu wassalam dipanggil oleh Allah dan mengatakan ya Adam akhriz bi'tanna baik Adam keluarkan utusan-utusan neraka Adam kaget ya Rabb apa utusan neraka itu maka Allah mengatakan setiap seribu penduduk neraka keluarkan satu orang dan masukkan ke dalam surga artinya 999 masuk neraka dan satu masuk surga Ketika itu Allah mengatakan kepada Adam Satu dari kalian Dan 999 dari Ya'juz dan Makjus. Jadi jumlah mereka banyak Jadi kalau Antum mau perang dengan Ya'juz dan Makjus itu Satu dari Antum Dikeroyok dengan 999 Ya'juz dan Makjus kira-kira menang atau keok tuh. antum sepuluh orang saja mati antum. apalagi 999 lawan satu kan lain kalau antum lawannya pakai rudal, kalau tangan kosong nggak mungkin antum, tapi di zaman itu nggak ada rudal, nggak ada nuklir, semua kembali kepada peralatan manual. Pedang, panah, tombak, kuda, unta, sehingga susah melawan mereka. Dan itulah apa yang disabdakan Rasul akan muncul sebuah kaum yang tidak bisa engkau perangi. Makanya, wahai Isa, selamatkan kamu dan selamatkan sebagian dari yang selamat dari kaum Muslimin, bersembunyilah di bukit tur. Akhirnya, Isa pun menyembunyikan diri dan kaum Muslimin di bukit. Tur. Lalu ini akhirnya membuat benteng yang sangat kokoh sekali. Kemudian sifat bentengnya dijelaskan. Atuni hadid. Hatta Maka Zulkarnain berkata berikanlah kepadaku potongan-potongan besi sehingga apabila besi itu telah sama rata dengan kedua puncak gunung, seolah-olah main las, kayak orang las gitu kan besi itu dipuat ditancap-tancapkan kemudian dilas satu dengan yang lainnya sehingga menjadi sebuah benteng kemudian ketika tinggi besi itu sama dengan gunungnya Berkatalah Dhulqarnain Tiupkanlah api Hingga apabila besi itu sudah menjadi merah Seperti api Dia pun berkata Berikanlah kepadaku tembaga yang mendidih Agar kutuangkan Ke atas besi panas tersebut Kokoh sekan Inilah dinding yang tidak bisa Dijebol Sampai yakjus dan majus Tidak bisa jebol dinding itu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul pernah mendengar sebuah gelegar suara, suara yang menggelegar. Kata Sopiah, kata Nabi kepada Sopiah, wahai Sopiah, tahukah kamu suara apa? Ini? Kata Sopiah mengatakan tidak tahu. Allah dan Rasulnya yang. Kata Nabi itulah suara, suara bentengnya Yakjus dan Majus, dan dia berhasil melubangi. Kemudian Rasul menyebutkan seperti ini. Dia sudah bisa melihat kita dari lubang seperti ini. Jadi, ya dan makjus itu sudah bisa melubangi seperti ini. Kata Rasul Ngeker dari dalam, Ah ini abu fulan. Ini abu fulan. Ya. Ini abu dan subhanallah karena kokohnya benteng itu fulan. itu setiap setiap hari untuk untuk keluar situ. situ jadi kalau di pagi hari dia datang dengan kumpulan-kumpulan arsitek khusus yang melubangi gua itu dari kalangan yang sudah majus. Mereka ngebor tuh dengan alat yang mereka punya. Ketika sudah kecapean gitu kan, hampir mereka sedikit lagi. Dan waktu sore, mereka kemudian kembali ke rumahnya. Besoknya bolongan itu balik lagi ke asalnya. Dan seperti itu hampir mereka putus asa karena tidak bisa melobangi dan tidak bisa keluar dari gerbang. Sampai akhirnya di akhir zaman. Ketika pemimpin Ya'jus dan Ma'jus itu hendak memimpin untuk melobangi dan keluar dari benteng itu, kata pemimpinnya, besok kita akan kerja lagi, insya Allah. Pemimpinnya diilhamkan untuk mengucapkan insya Allah. Subhanallah Ketika pemimpinnya diilhamkan untuk mengucapkan Insyaallah Allah Jebol benteng itu Akhirnya mereka keluar Sehingga Ketika mereka turun dari Bukit itu dan mengarah ke Palestina Kemudian yang pertama mendarat di sebuah Danau Tiberias Atau Danau Buhairah Diminum itu kelompok yang pertama Paling depan yang tengah dan yang belakang, ketika sampai di danau itu sudah nggak kebagian air dan mereka mengatakan, kan tadi masih banyak, kenapa sudah habis katanya? Saking banyak, ya. padahal danau itu bisa menghidupi jutaan jiwa yang ada di sana. Tapi sekali teguk gelombang yang pertama habis ludas saking banyaknya ya tuhan mas. Lihat bagaimana kuasa Allah azza wajalla. Maka Allah mengatakan, Maka di sini Allah Subhanahu wa Taala mengatakan. Zulkornen berkata dalam ayat ini ya'juz ya dan ma'juz itu tidak mungkin sanggup untuk menghancurkan benteng itu tak sanggup karena yang menghancurkan atas izin Allah kan jadi tidak ada yang sanggup kecuali Allah Azzawajal. dan itu pun atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala Makanya Dzulkarnain mengatakan hadza rahmatun min rabbi ini semua karena rahmat Allah Subhanahu Dengan kecerdasan Dzulkarnain, kebesaran Dzulkarnain, banyaknya pasukan yang dimiliki Dzulkarnain, elbu yang dikuasai Dzulkarnain, tetap dia mengatakan ini rahmat dari Allah. Ya. Tawadu. Rendah diri. Masih mengakui rahmat ini datang dari Allah Jangan seperti korun Yang mengatakan utitu min ilmin indi. Kekayaan ini datang Dari ilmu yang saya miliki ya Jangan seperti korun Dhul tetap mengatakan ini rahmat dari Allah SWT Masyurah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa itulah kilasan daripada cerita s s sedikit kita cerita tentang Ya'jus dan Macus. Ya'jus dan Ma'jus adalah keturunan daripada salah satu putra Nuh alaihi salatu wassalam namanya Yafiz ibn Nuh Nuh memiliki empat putra Ham, Syam, Ya'fiz Kanaan, tapi Kanaan kafir dan tidak masuk ke perahu akhirnya mati di terejang ombak dan tufa sehingga yang selamat adalah Ham Syam dan Yafis dari keturunan Syam inilah lahir para nabi dan rasul dari keturunan Ham ini lahirlah orang-orang yang berkulit hitam dan dari keturunan Yafis inilah lahir bangsa Asia salah satunya kabilah yajus dan Ma'juz salah satu dari keturunan kabilah Yafis adalah yajus dan Ma'juz dan semuanya masuk neraka, tidak ada yang masuk surga. Ya. Karena mereka diciptakan untuk membuat fitnah, sama dengan dajjal. Para ya. Muslim yang dimuliakan Allah azza wajalla, kalau kita tahu bahwa ya'jus dan Makus adalah keturunan Yabis ibnuh dari sini maka kita katakan ya'jus dan Makus itu manusia, bukan binatang apalagi tumbuh-tumbuhan dia manusia dan bukan ji. karena sebagian para ulama mengatakan sebagaimana dinukilkan oleh sebagian para ulama seperti dikatakan Qab al-Akhbar Qab al-Akhbar ini seorang ulama yang masuk Islam di zaman Umar Ibn Khattab kunyahnya Abu Ishaq dan dia banyak menukilkan ilmu ahli kitab dan dia banyak diterima riwayatnya ada beberapa riwayat yang ditolak karena israeliat salah satu kisah israeliatnya Ka'ab al-Akbar mengatakan bahwa ya'jus dan ma'jus itu terdiri dari tiga golongan kelompok yang pertama tingginya seperti syajaratul aruz saja, Arus, pohon arus ini pohon yang sangat tinggi, seperti pohon mangga yang ada di Lubnan. Jadi, Yatus dan Majus itu raksasa karena tinggi, seperti pohon arus, kata, yang ada di Lubnan, makruh, setinggi pohon kapal. Gitu. Jadi, kalau muncul, sekali nginjak kayak gempa, blong, blong, blong, gitu, gitu. itu satu golongan yang kedua ada dari Yair Jad Majus itu kelompok yang beda dia memiliki empat tingginya empat hasta dan lebarnya empat hasta satu hasta itu setengah meter kalau empat hasta berarti dua meter tingginya dua meter lebar badannya dua meter otak <tik> <tik> ya kan tinggi dua meter, badan 2 meter, 4 persegi namanya. Sepembok. Kemudian yang ketiga, katanya dia adalah makhluk yang memiliki dua telinga yang lebar, satu telinganya untuk mencari mangsa dan satu telinganya untuk selimut badannya ketika tidur. Saking lebar telinganya itu Semana itu bentuk Ini Satu pendapat dari Ka'ab al -Akhbar. Ada juga pendapat dari Abdullah bin Abbas Radiyallahu'an mengatakan jus dan Makjus itu bukan besar Tapi dia orang kerdil. Ada satu kelompok itu tingginya cuma satu jengkal Ada yang dua jengkal Paling tinggi tiga jengkal Segini Tinggal ditendang saja, itu satu pendapat. Tapi yang jelas bahwa ini hanya istiadat-istiadat para ulama, pendapat yang kuat. Kita mengambil berdasarkan dohir hadis, ketika Nabi SAW menjelaskan tentang ciri-cirinya bahwa dia adalah dulful unuk pesek hidungnya, si uyun, apa namanya, sipit matanya. Kemudian wujud hukum kal mijanil mutroko wajahnya seperti tameng bulat gitu kan. Kemudian juga di disyaratkan seperti bangsa turuk, bangsa orang-orang Mamel. kalau oh, kayak kita lah persis mukanya. Ya kan? Jadi dia manusia, ya, bukan seperti yang diceritakan kab al-akhbar atau riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Tapi dia manusia yang akan keluar tapi manusia kanibal, manusia beringas, ya. manusia sadis, barbar, ya. oh, jadi dia taunya bunuh membunuh saja. Makanya ketika benteng itu dihancurkan, maka mereka menyerbu setiap kampung. Ya ummul Ardo mengelilingi bumi sampai mungkin ke Batam juga tuh. Ya tentu. Ya itu semua orang-orang di luar jenisnya itu dibunuh dibantai sehingga ketika itulah Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman dan Nabi Isa alaihi salatu wassalam agar bersembunyi saja jangan dilawan karena tidak akan menang sehingga ketika merasa mereka sudah membantai seluruh umat manusia yang ada di bumi dan mereka merasa sudah yakin membantai semuanya mereka pun sombong dan mereka mengatakan kod kotalna mang fil ar sanak sama. Kami sudah membunuh orang yang ada di bumi, sekarang giliran kau yang ada di langit, sekarang ku bunuh kalian. Katanya. Akhirnya mereka mengarahkan tombak dan panahnya ke langit. Kemudian dilesatkan tombak dan panahnya itu. Subhanallah, merupakan sebuah tanda-tanda kebesaran Allah. Sekarang ikhwan kalau antum melempar panah ke langit sampai mana? Kekuatan antum melempar Walaupun rudal sekalipun sampai mana cuma Ada batasnya kan? Tapi oleh Allah sengaja disedot panah itu. Jadi panahnya itu terus disedot sengaja sampai ke dalam awan, sampai dan kelihatan lagi dari situ Allah kembalikan panah dan tombak dan sengaja ujung-ujungnya seolah-olah dilumuri darah seolah-olah orang yang di langit sudah mati akhirnya ketika panah dan tombak itu kembali ke bumi yakin mereka sudah membunuh orang yang di langit dan orang yang di bumi lengkaplah kesombongan mereka dari situlah karena kesombongan mereka lah akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan mereka dengan cara apa berperang tidak tidak ada sanggup yang memerangi. Tapi Allah kalau menghancurkan sebuah kaum bagi Allah itu mudah. Ketika Allah menghancurkan orang-orang yang hendak menghancurkan Kaabah dari Abrahahul Aslam dan pasukan gajahnya cukup mengirim burung burung laut. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala memberikan adab kepada orang-orang yang kufur yang disebutkan dalam surah Al-Kahfi pemilik dua kebun yang kebun itu kaya sorga kalau masuk ke kebun itu bawa keranjang tidak perlu dipetik keluar masuk kebun keluar sudah penuh keranjangnya kaya sorga kufur mereka akhirnya Allah mengadab kaum tersebut dengan cara apa? mengutus tikus sebesar kucing ada tikus sebesar kucing? ada tikus Jakarta Bukan antum jangan kotor otaknya. Tikus-tikus got itu kan gede tuh ya. Antum tahu tikus got itu, itu. kalau ketemu kucing-kucingnya yang lain. Yeah. Jadi dikeluarkan tuh tikus-tikus menggerogoti apa? Sad ma'rif, bendungan Sungai Ma'arif digerogoti akhirnya hancur bendungan itu Kemudian airnya lantakan sebuah negeri yang sangat subur negeri Sabah itu dan tidak ditanami kecuali sedikit akhirnya semuanya menjadi rata dan tidak ada yang tumbuhan kecuali hanya pohon bidara sidrin dan beberapa pohon yang tidak ada manfaat begitu juga ketika Allah menghancurkan yajus dan majus apa yang Allah kirim Allah tidak kirim buaya Baik buaya laut atau buaya darah Allah tidak kirim harimau Allah tidak kirim gajah Tapi Allah kirim ulat Nagaw dun Itu yang dikirim Ketika Yajuj dan Majuj tertidur di malam hari Rupanya Allah kirim ulat Kemudian masuk ke dalam tengkuknya Ketika ulat itu masuk ke dalam tengkuknya Dan menjadi virus dalam badannya Tiba-tiba satu Yakjus dan Macjus mati dan meninggal dunia seperti antum mematikan gardu listrik satu mati mati semuanya ya kan? Jadi satu Yakjus Macjus mati mati semua ya. Tetapi yang kerepotan Nabi Isa, cemana membuang bangkainya setiap satu jengkal ada di permukaan bumi. Itu akhirnya kemudian Isa berdoa agar Allah membersihkan bangkai-bangkainya dikirimlah burung seperti burung-burung unta sebesar burung-burung unta itu sebesar unta dikirim kemudian diambil jasadnya dan dilempar entah berantah di mana di laut mana dan ketika itu banyak binatang-binatang yang memakan makanan daging bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla mereka menjadi kenyang dan gemuk karena banyak bangkai Ya'juj dan Majuj di mana-mana akhirnya setelah dibuang oleh burung-burung tersebut Allah menurunkan hujan karena barakah doanya Nabi Isa dengan hujan itu akhirnya mengguyur langit apa bumi yang kotor dengan bangkai sisa-sisa bangkai darah dan nanahnya dan dibuang ke lautan akhirnya bumi menjadi subur kembali dan Isa pun hidup beberapa tahun setelahnya dan itulah kehidupan yang paling indah sepanjang kehidupan manusia ini diantara cerita The King Zulqarnaid Ya'jus dan Ma'jus mudah-mudahan ada manfaatnya Subhanakallahumma wa bihamdika asyadu anla ilah ilah astagfiruka wa tuwilaih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh